Tiga santet terkuat di Indonesia. Ini dia. Santet Buhul Cacing Abin. Santet ini berasal dari pedalaman Sumatera. Santet Buhul Cacing Abin dapat membuat korbannya menderita sakit yang cukup lama. Santet ini dipercaya dimiliki oleh suku Anak Dalam di pedalaman Jambi. Santet Dayak Pusit Mantimang Santet ini berasal dari pulau Kalimantan. Santet ini termasuk jenis santet yang sangat ganas. Santet ini membuat korbannya menjadi stres dan mengalami gangguan jiwa secara seketika. Tidak seperti jenis santet lainnya, santet Dayak Plesit Mantima tidak mengenal jarak antar pulau. Santet Lowo Ireng. Santet Lowo Ireng berasal dari Banyuwangi. Santet ini tergolong santet yang sangat ganas. Santet ini akan membuat korbannya mengalami kecelakaan dan meragang nyawa. Kecelakaannya dapat dialami di mana saja dan kapan saja. Santet ini sangat tidak terduga dan praktik ilmu seperti ini tidak dapat ditangkis dengan penangkal apapun. kecuali si korban adalah orang yang rajin beribadah. Gimana menurut kalian? Komen di bawah.